Aduh, wiking teh, oke. Okay. Makasih kau udah dej udahjak sa sama. -sama. <tuh> Dia kenapa batuk? pengen batuk bener, nampaknya bawa kempet kau. Bahkan nggak dikit di belakangan belakangannya. Semoga nggak sembuh-sembuh kau kena copit. Eh pak, jangan gitu juga pak sebagai mbak Pak. <tuh> ya ngadi-ngadi soalnya. Main rek. Gak Lagi gak pengen main gaya. Bang Rudi tadi udah ikut belum? Udah, warga tutung Itu Huchito 007 juga udah tadi Huchito udah hmm. ini dulu Ada sih one way hmm, Nggak ikut ya Si Kipau pura-pura emang suka pura-pura dia mah? aku kakak kamu udah masuk grup Jonathan masuk grup belum ikut ah telat mah nggak seru main klasik nggak apa, apa bang lagi pemanasan ini pemanasan diri nih belum kenapa tuh Akhirnya apa ya? Guys, jangan lupa ya kalau yang tadi mau skin skin Bruno ya itu 30% loh di awal. Tarian para Sangat... Tarian para angsa ikut udah masuk grup, lu kayak nggak berteman aja mau gua aja Tarian para angsa sangat anggun dan mendawan. Oh, code it code di revamp, gimana ya? duh gila-gila nih perut aku nih. Gak ada akhlak nih. injo kenapa injo Kalau gak tahan ya, nih. Satu matching aja udah. Jangan. Endang, jangan lebih. Yang durasi, kan durasiong. Nanti lanjut lagi. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa perutnya ini gagal minum Yakult? Langsung lancar jaya, kayaknya nih. Aduh, Yakult, yakul. langsung lanjut. lanjai Ih Odet lawan Odet, ya ampun. Ayo, ah, lanjut, Pak, untuk memberi pesanan ku. grupnya aku udah join, ya. Rishia, kibau Rishia adalah hadiah. Oh, sakit udahnya jangan maksain, Enggak, enggak. Oh. Durasi aku guys, gila guys, masih jauh guys. Ha, hey. Mengapa mereka semua Bukan lagi, lebih mantap. Ah. Memberi... Kalau telat bisa habis ini kan. Apakah oh, kamu bisa habiskan ini? Pedang ini adalah hadiah. Kenzo, no! Ya Allah, ken, tuh kepencet. Maaf, maaf. Uh, jangan di toko, aku tidak bisa berenang di sini. Duh, Harley, Harley, Harley, Harley repet. Oke, mantap! uniknya bang biar saya bantu report akunnya anjay di report ya. Apakah kamu pernah melihat matahari terbit di Lake? Sungguh pemandangan yang indah. Nama nama ketuanya Kingers ya kak, Kingers? ketua apa? Ini kok ngehe banget ya, mentang-mentang barang parasha. Wow, wow, wow. Tunggu, tunggu, tunggu ada tiga, ada tiga ya ada tiga ya, shit ya. Mundur dong coy mati Landa. mati deh. Ketua grupnya grupnya Mabarnya, ah? Namanya Braille Squad. Dua orang ketua King harus Braille Squad. Tutung ketuanya bang. Queen Tutung. Iya, anjir. Nah, banget lah itu. Variasiannya anjir. Oh iya banget. Oh hey, iya, dead iya. Hey, Jon, Jon, Jon, Halo. Coba ketik ulang ID-nya. Itu itu di di layar. Jonnya lambat sekali ya. Bang bang bang yang bener bang, Allah wakbar. Oh tuh, tadi Odet skinnya orangnya, ganti Aku suka yang skinnya 4, 3, 2, mati buset aja lebih live, iya dong biasa ini biasa ada yang lebih dari aku ada yang 11 jam juga ada siap aja kayaknya salah ketik id oh abangnya iya kayaknya si abangnya salah ketik id itu dua dua kosong enam dua dua sembilan kan Oke, okay, oke, okay, oke, okay, Pak. Uh, Utamakan kabur. Yes. Mata nggak pedes kah? Enggak. kok. Ada Mimi beri. Yes. Tanyanya aku I, I, I, I, sinyal Allah. Oh, aku, kayaknya aku salah sepatu Rom deh. Ada mincitar, ada mincitar, mincitar, mincitar, mincitar guys. ini enggak ada pos pus satu perimparan mengingkau warbun itu tim merah katanya. iya Hai untang-untang ODT kak Hai ya sakitkan Wow <susuk> <suk> mati aku tuh Enzo ya Allah kamu taknya nggak ada kasur aja Ini tiga, jam apa sih? Parsianya, Parsianya, Bang. Bang. Ngantuk berhari-hari jam Iya, aku juga parah. Aku juga. Ininya apa? Tidurnya oh. bener-bener kacau, kacau, kacau. Dua, dua hari ini bangun terus, businya sakit kali. Apa, Pak? sakit kali Ini Partinya enggak banget deh. Kenapa, guys? <coughs> what happened? at wrong. Gak ada yang orang, kok? Ada Aman-aman aja. I'm wrong. Oh my god! This is my first time, you know? First time now, sih, Pao. First time to be a god. You can do it, pak. You can do it. Iya. Oh, yeah. First time jadi kambing. Bukan, jadi kambing. Jangan beritahu siapa-siapa. Aku tidak bisa berenang. Apa Kambing hitam. Okay. Mungkin gagal mimpi aku jadi mimpi buruk. <laughs> dari uh, nah, nah, berantem lu. melihat di Depan di depan rumah rikol siapa, Briel? Eh ih. Eh. Nyamuk nyamuknya nyamuk. mampus kalau udah teh. Ya. Kanan kiri kanan kiri. follow like ya guys. Bolo Pak. Ini Pak. Jangan lupa, jangan lupa, ketik notifatnya Gasp, gas, gas Aduh, sinyal ya, terima kasih ya nah, ke mana lah aku nembak aduh, udah do doa -do ripet, udah do doa ripet Jangan, jangan, jangan Ini nyal, anjir Kucing -kucing. kamu jangan download video, nge-like iya geloh banget ih eh. Varsia nya sombong, mati kini, mampus kau mang sini, mamal gitu aduh sinyalnya bener benar kempret sinyalnya loh kabet wah, lens loot, lens loot, let's loot, let's loot. Eh, udah bisa berenang. Paling gak dengar dia ya? Aduh, gak ada ultih Aduh, gak ada flicker. Eh, hey. wah, ngelag oh, banget apa -apa, dah. Perleng. Masa ma mana sama? Masa kalah sama murid? Thank you. Eh, kalau jauh jadi cuma di atas jam sepuluh udah susun buat tidur. Iya, sama aku juga gitu klasik klasik ah. kebiasaan jam tanya segini teh sinyalnya asli kebebet jam segini kebiasaan sinyalnya tapi lag kok aman ya kan kalau ngar juga ya Pak. Bapak lihat aja itu di live ini apa apa Sabar ya guys ya, alhamdulillah ya. Majung Abis... banget parasinya ya Allah. Ini amat anjir. Juga parsia babi. Aduh nggak bisa ulti, aduh kena odet Uh, game juga aku dari gamenya aku juga gitu kok iya eh, jangan sama-sama split mode nya aktifin kan? split split mode kayak mana <tuk> Ini jom banget itu riko riko biasa aja ya. <tuk> <Dia> kaya <keregat. tuk> ayo ayo ayo ayo gas gas gas gas gas gas keren kiri kanan <tuk> <kenang> kiri <tuk> alah tutung di Belagu bangke belum juga kalah, belek gue Bacot, anjir Speed mode, udah Eh, ini guys, di bawah, guys Gak bisa kamu lawan gusian pak Gak bisa, pak Oh pulang, Pak, pulang, Pak. Ah, itu Johnson, wey Wah, oh, gak peka sekali jomblo ini sepertinya Karsianya nih yang dicari nih. Ngehe banget, parahnya. So, so oke okay banget, enggak. Oh, Dia sebenarnya klasik. Kalau main pasti bash shot iya sih, bener gak bebet Bener banget. Ya, lagi Apaan? lagi ini Paul lagi lagi lagi efek nggak tuh nggak gada, gada, gada. apa itu udin Paul lagi orang lagi serius dia nanya nanya mulu buat liar aja sih out. iya mana naik terus pak pak pak pak pak enam lima empat tiga dua hiji uh, tidak tidak tidak tidak tidak mati anjerit, <tuk> ayuyuyuy ini dulu ah aduh, <tuk> kalau kelas kan gua kalau ketemu ketemu yang baset baset iya yeah, yeah. sih kalau, bener, benar klasik kan suka pada bacat kenapa ya nih, enggak banget so, gitu ya ngekin WR ada yang ngejoki jadi orang yang enggak itu, gitu juga gitu ya kan ya eh, emang gitu kabel. Orang kalau ngulang kok klasik lord bla bla bla berbagai macamnya lagi tuh mute dia katanya siap ya, banget menangnya mereka mah dim dim dim dim mengapa mereka semua menatap Parsianya, parsianya, parsianya. parsian yang basyat. Mampus kau, anjir. Mati kau, babi. Parsianya, parsianya, parsianya. Mampus kau. Betul. Basyat kau, ya. Mantap. Mas uh, duluan. Mas jadi duluan. Kata over over deh. Aduh Mereka Lord gak? Enggak, enggak. Mereka jaga sekitaran Lord ini Nah, Lord kan? gak pancing pancing Pancingan doang nih. Pancingan nih, ada yang main pada di belakang. Tabrak, Jongjon, buru, minion, cowok, minion, GG, anjir, minion, cowok. Aku balik, aku balik. Kalian aja, teteh. -tete. Mau oh, bisa nggak? Bisa lah. Ini menang, udah menang. Ini udah, Gigi. Menang. <laughs> Mulai typing ya, guys, ya. <laughs> <laughs> <laughs> Di layar bang ID-nya, bang. Salah menang gitu ya. Eh, juga. kalian jangan record-record. Anjir, belum menang itu, cok. Bodoh. Oh, udah. Pastinya enak ya. Oh, Di layar bang ngejeblak, asli enak baik bacot ya, banget. Asin. Oh my God. <laughs> Mati dia. Sih. Bacot si anjing bapak. Mampus, tuh. Asli tuh. Feres. Nanti nangis, asli gak bebek enak banget kalau ngalahin orang yang baca teh.